Jadi Antum setelah membaca Al-Fatihah, seharusnya Antum mencari surat-surat yang dibacakan sesuai dengan kebutuhan Antum. Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu, itu semua berisi kebutuhan kita. Saya baca cepat ya. Tapi nggak usah ditulis. Saya ulangi. Tidak usah ditulis. ya. Saya bacakan saja. Misal, sebelum lahir, ikhtiarnya Quran surah ke-2 ayat eh, surah Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39 keadaannya Quran surah 19 ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-11-nya begitu dia mulai mengandung bagaimana kandungannya supaya baik Quran surah ke-7 ayat ke-189 Begitu dilahirkan bagaimana supaya asinya mengalir lancar Anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh Quran surah kedua ayat 233 Begitu usia dua tahun ke atas dia mulai belajar Bagaimana supaya dekat dengan Allah Baik dengan orang tuanya Baik dengan tetangganya Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19 -nya. Kemudian dia mulai belajar supaya cepat menangkap pelajarannya Quran surah 9 ayat 122 Supaya meningkat prestasinya Quran surah 58 ayat yang ke-11 Kemudian dia mulai meningkat lagi pendidikannya Mulai mendapatkan teman-teman bergaul Bagaimana supaya tidak bisa merubah Keadaannya supaya lebih dekat dengan Allah tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Ada yang serius datang mau melamar, bagaimana menyikapinya? Quran surah ke-4 ayat yang keempat. Terjadi pernikahan, Quran surah 30 ayat ke-21. Setelah menikah bagaimana membagi tugasnya supaya tidak gelisah dalam pembagian tugas, tidak saling menyingkirkan satu dengan yang lainnya. Quran surah ke-4 ayat 34. Setelah dia menikah suami mulai mencari nafkah. Bagaimana cara bekerjanya Yang standar ada di Quran Surah kedua ayat 168. Kalau mendapatkan ingin yang lebih mudah lagi Quran Surah kedua ayat 172. Kalau belum berangkat rizkinya sudah menunggu dia Quran Surah 7 ayat ke 96nya. Kemudian dalam bekerja ini tidak mudah. Istri harus merawat anaknya, merawat rumah tangga. Kadang-kadang anaknya sulit diatur, mengatakan ah pada perintah ibunya, mengatasinya Quran Surah ke 17 ayat ke 23. Itu dua-duanya sama-sama capek. Jangan dikira yang pergi ke kantor saja. Ibu pun merawat anak juga kadang-kadang ada Rasulullah. Bagaimana mengatasinya? Kalau lelah-lelah sedikit, itu ada di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sudah mulai menjadi penyakit, bahkan kata dokter, nggak ada obatnya. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Quran surah ke-21 ayat ke-83 sampai dengan ke-84. Kadang-kadang Anda yang bekerja, ada orang yang tidak suka dengan Anda. Ada yang usil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Ada perlindungan dari Allah di Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ke-81. Kalau ada yang membuat diri anda tersesak Sampai mengatakan ya Allah kenapa dia begini ya Allah Apa enggak ada solusinya Selalu ada Amalkan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan ayat ke-88nya Sampai Anda beraktivitas lagi, mendapatkan kesenangan hidup, harta mulai melimpah, Masya Allah rumah semakin luas, syukuri itu semua dengan mengamalkan keunturan di Quran surah ke-14 ayat yang ketujuhnya. Tapi ketika datang ujian, tingkat ujian bisa macam-macam. Ada yang ringan, yang menengah, kemudian yang kuat, pelajari itu supaya siap menghadapinya. Di Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Cara sabarnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Sampai Anda terus berkembang, usia 40 tahun, orang tua masih ada, ingin berbeda vakti pada orang tua ada di Quran surah ke-46 ayat yang ke-15 belasnya sampai kemudian anda semakin sepuh mengatakan ya Allah Apakah saya akan hidup untuk selamanya tidak satu saat kamu akan meninggal Bagaimana cara meninggalnya ya Allah kamu akan kedatangan maut di Quran surah ketiga ayat 185 maut itu datang lewat malaikat yang diutus Quran surah 32 ayat yang ke-11 Bagaimana cara diambil ya Allah kalau kamu ingin tenang diambilnya kerjakan amal soleh maka kamu akan dipanggil dengan kalimat yang menenangkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainna Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 tapi kalau kamu banyak amal salah tidak ada amal soleh maka panggilannya akan sedikit menegangkan Quran surah ke-8 ayat ke-50 sambil dipukulin malaikat ya Allah saya telah mengalami malam pertama di alam dunia bagaimana malam pertama di alam kubur apakah menyenangkan atau ada persoalan kalau ingin senang Quran surah ke 3 ayat 169 sampai 172 kalau kamu ingin sedikit melegangkan sambil ditampakkan neraka jahannam dari mulai pagi sampai dengan sore boleh ada di Quran surah ke 40 ayat 46 sampai dengan 47 nya ya Allah bagaimana suasana hisab apakah menyenangkan atau tidak kalau kamu ingin masuk surga tanpa hisab langsung masuk mendapatkan berita gembira surga ada amalannya di Quran surah ke 2 ayat 25 tapi kalau kamu misalnya banyak amal salahnya, mengabaikan perintah Allah, bahkan kamu bisa masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, bagaimana suasana surga nanti ya Allah? Ayah kerjakan amal saleh. Ada surga bersama Rasulullah tingkat yang paling tinggi. Amalan ini Quran surah ke-3 ayat 31. Quran surah 59 ayat yang ke-7. Quran surah 33 ayat 21. Ada surga yang di taman surga yang memberikan langsung Allah bisa melihat Allah tanpa hijab Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat 23 Ada amalannya di Quran surah ke 51 ayat 15 sampai dengan ayat 23 Ada Quran surga seluas langit dan bumi Kemanapun kamu beraktivitas tidak akan pernah menemukan ujungnya Quran surah ketiga ayat 133 sampai dengan 134